Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 1. Pengalaman masa kecil. Ingatkah kamu saat masih kecil? Saat kamu menjadi siswa taman kanak-kanak. Bermain bersama teman. Ke sekolah diantar ibu atau ayah. Belajar bersama teman dibimbing Bu Guru. <tuh> Tertawa saat digoda kakek dan nenek. Masa kecil sangat menyenangkan. Kasih sayang ayah, ibu, kakek dan nenek sangat besar. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Mari belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil. Nyanyi. Udin mengenang pengalamannya bersama teman <tuh> Saat itu mereka berkumpul di rumah Dayu Mereka mendengarkan lagu sambil bergerak Jika ketukan lagu lambat Mereka bergerak lambat Jika ketukan lagu cepat mereka bergerak cepat. Mereka bergerak bergantian dan saling memuji. Lagu pertama adalah Bunda Piara. Ayo kita nyanyikan bersama. Bila i. Menang dipangku dipangku dipeluknya Serta dicium dicium dimanjakan Namanya kesayangan Udin bergerak mengikuti irama Udin bergerak lambat dan cepat Teman-teman Udin bertepuk tangan Mereka bersorak memuji Udin Bagus Udin, hebat Udin Mereka bergembira bersama